karya-karya Indonesia tuh yang lebih fresh gitu ya jangan itu aja yang diomongin gitu loh banyak yang bisa diomong dibicarakan di dalam karya musik itu lagu-lagu terutama yang dikonsumsi secara populer ya yang dikonsumsi masyarakat banyak ayo menyuarakan banyak hal dengan cara yang santun gitu. kan kita ngebahas cukup ngebahas masa lalu sebenarnya emang pengen banyak lagi yang dibahas cuman ya jangan terlalu di masa lalu Bisa. kita Bisa. <laughs> kita ngebahas sekarang proyek yang lagi ibu kerjain atau emang dalam mm -hmm. waktu dekat mm -hmm. atau yang lagi dikerjain deh sekarang-sekarang mm -hmm. apa sih? Sebenarnya akhir proyek kami kami projectnya ini tiga tahun uh, di riset mah judulnya model pendidikan kesantunan untuk remaja melalui musik keroncong mungkin background saya yang pendidikan nilai itu ya ingin ya tadi sudah dijelaskan ya hmm. ingin berbagi melakukan perubahan nah di sini perubahannya adalah kesantunan melalui keroncong karena tadi sempat waktu riset sebelumnya yang tiga tahun juga itu kan ada muncul kalimat dari seniman Ibu Retno musik keroncong itu satu yang cenderung lebih santun daripada jenis musik yang lain misalnya begitu nah pernyataan itu tuh nggak diterima gitu aja sih gitu saya amati gitu terus oh iya ada betulnya gitu walaupun tidak semuanya tapi kecenderungannya itu iya gitu kalau dibilang kecenderungan nah lalu uh, dari situlah uh, saya tadinya sama teman-teman itu terus terang ini awalnya risetnya bukan riset saya yang mau bikin riset itu pak Tono sama abang Udo yang memang sedang mengembangkan apa program keroncong di kantor hmm. terus begitu saya masuk gimana kalau ini ini karena ini aja gitu tadinya mungkin semacam hanya ingin mensosialisasikan keroncong hmm. ke generasi gitu tapi saya bilang boleh nggak gini karena tadi saya punya pikiran ini harus punya manfaat untuk lebih banyak orang gitu cari tabungan lagi gitu, kita buat hmm. buat nanti, ya gitu, hmm. karena dunia hiburan itu eh, yang saya tahu selalu ada kemungkinan untuk jatuh yep. kepada eh, kehidupan yang itu tidak diharapkan atau kalau kita meyakini satu ajaran, kalau saya Islam misalnya itu tidak akan membawa kita kepada kehidupan yang baik di akhirat misalnya begitu hmm. ya, nah makanya saya berjuang Hmm, kalau dengan ilmu ini bisa membawa kebaikan pada manusia gitu. perubahan perilaku yang diharapkan dan saya tidak tidak akan mendapatkan jawaban itu loh berubah menjadi santun sekarang hmm. ini, gitu. <tuh> tapi yang bisa saya tunjukkan adalah paling ada gejala-gejala ada gejala-gejala ke arah itu contohnya misalnya di tahun kedua saat mereka apa setelah mereka mengalami beberapa kegiatan remaja ini mereka itu tampil gitu ya tampilnya itu sudah kreatif misalnya, walaupun mungkin bagi, bagi beberapa ahli keroncong yang belum keroncong gitu baru satu yeah. dua nggak masalah namanya juga baru dua bulanan belajar mm -hmm. keroncong dengan alat yang bukan alat keroncong hanya Terbata. satu sekolah hmm. yang lainnya tuh ya pakai angklung, pakai gamelan, pakai gitar, pakai alat band gitu mencoba mengekspresikan keroncong. Nah yang paling berharga adalah mereka di tengah hujan lebat itu hujan lebat mereka tuh oh gak, apa ya nggak sibuk sendiri gitu loh begitu temennya tampil apresiasi itu ada mereka memperhatikan mereka mau memperhatikan nggak ribut wah enggak enggak gitu hmm. kumpul ke tengah waktu itu kita bikin acara di uh, kayak yang terbuka jadi setengah tertutup tapi sisi kanan kirinya itu terbuka Masa gitu uh -uh. kalau hujan lebat jadi tuh air tuh bisa Ketengah. menyerang ke tengah dan itu betul di tengah acara tuh hujannya lebat banget jadi mereka semua ngerasa ke dalam tapi kita merasakan penghangatan, apresiasi, kesopanan dari semua yang nonton gitu, terutama anak-anak remaja yang terlibat gitu. Lalu kami juga pantau saat mereka pelatihan sebelum bertunjukan. Ya ada, apa? E, adalah perubahan-perubahan gitu ya, walaupun saya terus terang secara jujur, aku belum yakin dengan perubahan-perubahan yeah. itu, karena masih sebentar, tapi e, ya tadi, seperti hanya waktu kami nonton di Solo di wilayah orang Solo tuh tapi memang apresiasinya bagus gitu. Ya. Hmm. Nah, bagaimana mendidik masyarakat supaya uh, bisa mengapresiasi pertunjukan dengan baik gitu ya? Enggak, wah, susu, -su -su -su, hmm. atau wah, ngomong kasar, ngomong. Nah, jadi kesantunan itu yang saya pikir kesantunan itu uh, tidak membuat malu pihak yang kita ajak untuk berkomunikasi, yeah. jangan so, mempermalukan right. orang lain yang menjadi lawan bicara kita. Nah, seringkali lagu populer itu kan, atau katakannya karya musik disajikan untuk dinikmati. Nah, sebenarnya ada komunikasi dari presenter kepada atau pemain penyanyi, musik penyanyinya pada ya kan yeah. itu. Jadi, bukan dia nyanyi sendiri dalam bayangannya, terus orang lain itu menyaksikan. Hmm. Uh, esensinya ada komunikasi. Iya, nah, dua arah. Iya, kepada nah. publik kan. Nah, ini yang suka, barangkali kurang dipahami oleh. Dan kurang, nggak tahu deh, ini di dicuekin sengaja atau gimana ya. Misalnya, Kalimat yang tadinya kalau itu hanya dibajar, dibicarakan secara tertutup gitu kan, uh, kamu mau nggak menikah sama aku? Gitu. Hmm. Uh, itu kan kemudian menjadi dirubah ya. Kalau dulu tuh nggak diworo-woro apa ya? ya. Gak iya nggak di publis? Iya nggak di dirame-ramein di depan pasar itu kamu mau gak nih kamu, aku iya. kan gak ngomong gitu gitu nah, tapi kan kemudian di media masa tuh ada acara yang sengaja iya. nah itu adalah eh, sedikit demi sedikit melalui media itu dirubah loh nilai-nilai nilai-nilai normanya. normanya itu sebenarnya dirubah secara perlahan nah demikian pula dengan komunikasinya remaja Kayaknya gampang yang nyebut nama-nama binatang, gitu. Dan, dan itu tuh sebenarnya mereka nggak merasa itu. Lebih bukan kata kasar, tapi lebih keimbuhan kalau zaman sekarang. <laughs> Dengerinya itu anak sengaja gini, Bu. Nah, iya kan gitu, Kak. terus uh, Tapi waktu saya tanya, eh sebagian tuh saya mikirnya, Kalian mereka nggak ngerasa ya bahwa itu tuh nggak sopan, gitu. Nggak santun. Nggak enak gitu kan? Oh enggak tuh kalau buat diskusi sama teman-teman. Itu buat mereka sendiri nggak masalah itu teh. Mau diri kata teman-teman saya itu. gitu. Oh gitu terus kita riset tonton. Menurut kalian kata-kata apa yang yang menurut kalian sering ada dengar di sekolah? Yang menurut kamu tuh nggak santun. Jadi saya mau dapat perspektifnya remaja. Kalau di sekolah tuh kata-kata nggak -kata santunnya kayak gimana? Ya. Gitu. Bukan kata saya hmm. gitu nyata kalimat binatang itu juga disebut oleh mereka sebagai kata-kata yang tidak santun. Apalagi memberi, memper, misalnya gendut gitu ya, yeah. atau body shaming, atau Pesan apa ya, ya yeah, body shaming ya itu menggunakan itu itu juga buat mereka nggak santun. Dan yang juga menarik adalah kadang-kadang gurunya mau mungkin mau mengakrakan tapi menggunakan kalimat-kalimat itu dan bagi mereka itu nggak santun. Nah di situ uh, implikasinya banyak loh. Uh, mereka kalau menganggap untungnya mereka masih bilang itu nggak santun kan gitu. Walaupun sehari-hari kita melihat itu jadi hal yang biasa. Yeah. Uh, kalau itu masuk di dunia publik, seperti halnya kata-kata lainnya gitu ya itu menjadi uh, biasa nanti norma di masyarakat kita jadi berubah gitu ya, takutnya malah benar-benar nggak ada lagi yang pas dipertanyakan itu menuliskan itu teh emang buga santun uh -uh. uh -uh. gitu nah akhirnya ayolah kita berusaha gimana caranya kalau teman-teman bidang yang lain di bidang bahasa tuh ngomongin oh, bahasanya gitu kalau aku pengen kasih perubahan saya tidak ngomongin bagaimana dari sisi bahasa tetapi perubahan pada perilaku karena ada juga anak-anak yang misalnya buat saya gak santun buang sampah gitu ya terus uh -uh, ada ibu-ibu yang ngasih tahu pak atuh jangan dibuang gitu terus si anak itu anak sekolah pakai baju seragam sekolahnya di kampus saya terus <laughs> sambil uh, sudah buang gitu dia noleh Ya, lagi. Wah, jenggut. Dia ya, baru gitu saya lihat kalau saya ngajarnya jam 7. Itu udah 07.30 tuh orang-orang tuh udah pada nyapu kali ya. Hmm. Ini jam 9 pagi udah kayak gini sampahnya gitu. Dan nggak merasa bersalah Itu sih ngerinya anak SD diangkot sama, buang-buang makan makanan gitu, terus buang perut aja di dalam. Nah, teh. Jadi ayah akhirnya ibu hmm. kan gitu ya. Itu tuh eh, ke kemarin hujan banjir nggak di rumah gitu ya. Soalnya, ya takutnya kalau misalnya nggak ada yang mengingatkan untuk kayak gitu kan malah ngerinya itu menjadi hal yang biasa. Nah itu gitu, makanya harus ada sesuatu yang bisa dilakukan apa ya itu nah, gara gara uh, satu tokoh peniman bilang santung, gitu nah gitu ah, coba aja gitu nah, terakhir ini saya bikin tadinya sih mau festival jadi prosesnya tuh harusnya tiga tahun ada namanya ii sama ed ya? dia entertainment education dan uh, entertainment hmm. Entertainment education itu lebih banyak entertainment tapi dikemas supaya ada nilai-nilai edukasinya. Setelah itu, baru entertainment, menjadi pendidikan yang seperti apa yang menyenangkan, menghibur. Hmm. Jadi, lebih banyak aspek pendidikannya daripada hiburan itu buat menarik aja. Gitu. Kalau ini hiburan, tapi dibumbui yang awalnya aja gitu, tadi, hmm. nilai pendidikan. Kita bikin beberapa petunjukan. Klinik, workshop, gitu, sama anak-anak remaja. Ujung-ujungnya, mereka uh, menampilkan karya keroncong, gitu ya, atau ngeroncongin musik pop. Mm -hmm. Tapi saya bilang, jangan lagu yang uh, cobalah, pilih lagunya yang bagus. gitu mm -hmm. yang satu, itu terjadi di tahun dua tahun yang lalu. Nah, inginnya itu jadi lomba, ada setelah itu ada lomba. Bukan, lomba masih festival, keroncong remaja Indonesia, jadi mm -hmm. semua di beberapa tempat tuh dilakukan lagi satu program untuk menarik e, remaja berkreasi keroncong dengan tema yang tadi kalau sekarang kita buat mari berbahasa santun gitu. inginnya dari remaja yang buat oleh remaja yang menyajikan dan Ini menjadi konsumsi juga. oleh remaja nah, tapi nggak bisa karena kondisinya pandemi akhirnya gimana caranya ya udahlah kita manfaatkan teknologi kita buatkan semacam back track gitu ya mm -hmm. jadi iringannya musik keroncong lalu um, sub, yang bisa diakses melalui android supaya karena kebanyakan di Indonesia lebih banyak android, android. bisa dilakukan remaja um, mereka tinggal kayak bikin puzzle menyesuaikan puzzle lalu untuk alunan musiknya lalu Bagaimana HR-nya dibuat gitu? Nah, sebelum ke remaja, kami kolekt pembina, kumpulkan pembina. Pembina di sini adalah ada yang dosen, ada yang guru. Gitu ya, di beberapa daerah, dari Bandung, Jakarta, Garut, Surabaya, Pontianak, Lampung, Medan dan ada 11 pembina. Kami bikin workshop dulu bagaimana dengan berbasis kita ini di workshop itu juga kita nakalin oh, bagaimana sih jangan terlalu terikat kadang-kadang kita takut ya. Uh, uh, gitu. Terus kita merubah paradigma berpikirnya bahwa apa yang kemudian menjadi ilmu tadinya itu belum jadi ilmu yeah. setelah terjadi baru kemudian menjadi ilmu dan kalau kita mau lebih arif ilmu itu terus berkembang searah atau katakannya bersamaan juga berubahnya kondisi situasi yeah. kehidupan kan gitu. Jadi, kalau ada keroncong asli harus keroncong asli tuh ya keroncongnya harus keroncong asli kan nggak juga gitu. yeah. terus berubah sekarang menjadi misalnya keroncong ekstra dulu ada langgam dan sebagainya sabun. Nah uh, nggak nggak perlu dulu kasih nama gitu tapi coba bikin keran dalam dalam pikiran saya yang tidak nyata saya sampaikan sih hmm. waktu itu bahwa berkreasilah keroncong yang diminat nantinya bisa diminati remaja hmm. itu keroncong yang bisa memahami suaranya remaja keroncong yang disukai remaja tapi gitu tapi ngajak mereka untuk yes, lihatlah nilai-nilai budaya Indonesia yang dihargai oleh orang lain, gitu. Kita nggak ngeliat keroncong yang di Jepang itu sebagai orang Indonesia yang, eh, misalnya, serupa dengan negara X, budaya negara Y, budaya negara O, misalnya. It's Indonesia. Apa yang tersimpan di balik, eh, apa? Bengawan Solo yang dibawakan di Olimpiade, melihat apa di situ? Salah satunya, misalnya ialah ada hmm. Nah, Ayolah remaja, gimana sih ekspresi kesentunan Anda? Dan setuju nggak ya remaja, kalau ekspresi kesantunan Indonesia lewat kerantem, itu kayak yang dibuat teman-teman gitu. Seru sih. <laughs> Berarti nanti kedepannya remaja dikasih. Keilmuan lagi setelah udah tahu, udah tahu semuanya segalanya. Nanti ibu gua harus bikinin tentang balik lagi ke masa lalunya, kayak gimana sih biar mereka tahu. Nah, itu sebenarnya kalau tidak kena COVID, kita udah punya paket-paket, misalnya uh, waktu yang paket dulu tuh Bang Andre dan kawan-kawan dari grup keroncong tuh dulu yang secara sejarah. Uh, itu dikatakan oh, pertama kali berkembangnya itu di daerah ya, ya, Tugu itu ya. Abang ini udah punya cerita. Kita kita juga punya rekaman langsung untuk mendokumentasikan mengemasnya menjadi bahan ajar keloncong, gaya tubuh, Kita punya videonya. Ya, bahan tulisnya juga kita ada, cuman kita belum publish bahan tulisnya hanya yang sudah di itu yang eh, apa? bahan video karena pikir Kayaknya anak sekarang suruh baca buku, rada-rada agak susah. agak susah. Agak susah, makanya saya bikinkan ya bentuknya video gitu. Nah, kemudian punya resepnya dapat sih. Nah, waktu itu kita bikin klinik itu datengin seniman muda kan gitu mm -hmm. ya. Terus bikin kliniknya, mainnya di kafe, awal-awalnya. Yeah. Jadi kita bisa main. Oh, anak-anak kan suka di cafe. Gitu. Suka ngerjain tugas di cafe, jadi iya. mencoba masuk, gitu. tapi juga kita kenalin juga ke mereka. Uh, kenapa enggak sih? Kalau di Solo itu kan ada pendopo-pendopo kayak gitu ya, bisa iya. datang ke kayak. gitu. Sanggar seni banyak banget, uh, banget. Uh, ya. Itulah, lihat-lihat situasi kota, kotanya, atau tempatnya, atau mungkin gemuk, siapa tahu nih, dia bisa bantu kan? Sorry? datang kemana itu? oh yang Jackie lucunya uh, jaki aja iseng-iseng searching di Youtube tentang uh, apa itu keroncong secara keseluruhan mm -hmm. yang menggambarkan keroncong Indonesia uh, jarang ya mm -hmm. kalau live-nya ada pemainnya mm -hmm. ada, yang oh, mainnya nah, ada nah. cuman uh, jaki pun kenapa concern-nya karena jakinya di media Jackie juga bukan sebenarnya bukan membanggakan dari tadi ngomongin luar negeri bagus atau enggak, enggak, cuman sebenarnya orang-orang kita itu telat sadar aja. Nah jadi nggak mau kecolongan, kenapa Jaki concern juga fokus pengen ngebantuin tentang media-media itu, eh tentang budaya itu kenapa? Jangan sampai biasanya yang melakukan riset, melakukan penelitian dan mendokumentasikan tentang sejarah sesuatu kebudayaan di Indonesia pun banyaknya yang concernnya kayak BBC International, National Geographic. Jadi termasuk bangga sih diangkat sama orang luar. Tapi sedih, sedih juga, maksudnya kok orang Indonesia nggak ada yang peduli. Uh, Pas sudah melihat iya. jadi sesuatu yang wah baru, wah keren ya. Yaitu uh, uh, mungkin seperti nasib bukan nasib sih perasaan saya juga misalnya bahwa saya itu bukan orang yang punya. Uh, dulu waktu saya riset dengan Ford Foundation Angkum itu bersamaan. Setelah itu nggak bereselah beberapa tahun kemudian Folk Foundation itu kembangkan bersama tim teman-teman ethno sih, dengan Pak Endo juga kalau nggak salah. Nah pimpinannya itu Pak Philip Yambaski hmm. ketua condition Foundation yang berikutnya. Kita kerja mereka kerjasama dengan Smithsonian Folkways di Amerika ya. Nah, banyak ada berapa seri musik Indonesia itu memang direkam diultri. Nah salah satunya satu serinya itu tentang musik loncong dangdut. Nah, jadi kalau anda mau tahu salah satu sejarahnya yang terus diantaranya adalah Philip Yaposki. Itu kalau satu lagi sketsi atau apa itu menuliskan tentang politik di Indonesia yang berkembang di balik pengalaman hidupnya ibu Waljina. Jadi jadi, di belakangnya keroncong, itu ada politik, kehidupan politik apa. gitu Kalau Pak Philips memang e, mencoba mencari sejarah keroncong, e, tapi juga melakukan penelitian rekaman keroncong. Nah, kita punya ahli namanya Bapak Victor Ganap yang disertasinya tentang keroncong. Itu dulu dan beliau juga saya konsen ke konsen keroncong. Hmm. Saya akan tiba-tiba Gampang kalau itu bukan apa-apa sebenarnya, apa yang bisa, ya tadi aja nih, yang bisa diberikan. Sebenarnya ya sedih, gue tadi ngebutin bahwa yang bikin penelitian, ya maksudnya buku kayak gitu, kayak nama-nama orang Depok ya. Orang Garut kayaknya itu. Sebenarnya mereka tuh ini sih, karena mau, terus juga memang dapat uh, dana barangkali hmm. untuk melakukan penelitian itu, itu ya kadang juga kalau misalnya emang kita nggak ngerti atau kita uh, hmm. sebenarnya untuk bikin riset atau apa kita nggak punya hanya sekadar cuman punya niat doang hmm. kita harus tahu alurnya kemana karena hmm. itu bukan sesuatu hal yang murah dan mudah penelitian hmm. itu karena ya kan seni itu uh, mau ngomong ngelibatin hmm. banyak pihak sih hmm. kan ya enggak uh, apa ya, dan banyak sih memang riset pun begitu, apa kita nggak, atau katakanlah pengalaman saya itu kalau kita kerjakannya punya tim itu jauh lebih memungkinkan untuk dapat lebih cepat gitu. Lebih cepat terrealisasi? Nah gitu, kalau sendirian teh kan, aduh iya berhenti dulu ya ada hmm. beberapa hal kita nggak bisa lakukan sekarang yang gitu, habis gitu, gitu. <laughs> mobil, gitu kalau mobil habis mobil mobil, dulu, habis dulu. <laughs> ya walaupun ini juga agak sulitnya buat kami misalnya bagaimana kalau dana itu diberikan oleh satu lembaga kemudian ada aturan yang wah ini tuh nggak masuk ya kalau dalam kan kalimat ini gitu hmm. tapi udah kuduk itu gitu hmm. <laughs> Ya, Banyak, aturan, aturan um, aturan uh, uh, uh, misalnya meminta uh, harus ada dewan juri, seperti yang sekarang kami lakukan, sanya, kita nggak kasih hadiah, hadiah uang loh, gitu hmm. kepada pemenangnya. Itu juga gambling gimana sih, Ada mau nggak ya, Nah, kita pakai strategi lainnya, lewat tadi pembinaan. Hmm. Kita juga lempar ke pasar dan ternyata, iya sih, cuma satu orang yang ikutan yang bukan dari anggota pembinaan. Kan? Hmm itu artinya image bahwa kalau lomba itu dikasih hadiah masih kuat sebenarnya sebenarnya tapi uh, tujuan lomba itu bukan esensi itu yang dicari Hadisnya, sebenarnya iya dan kita kasihnya hadiahnya adalah uh, anda masuk kayak kalau makanan itu ya udah bikin resep kemudian nama kita diproduksi makanannya berdasarkan resep itu dan dibantu dijajakan digerai gerai-gerai penjual makanan itu hadiahnya hmm, itu dan itu sebenarnya bukan yang murah <laughs> jadi <jajiki laughs> pernah jadi gitu. pernah dulu ngeben aja <laughs> itu teh sesuatu yang mahal dan harus kita bayar sendiri biasanya iya, kalau itu laku kan. jadi itu nggak maksudnya gitu. sekarang enak banget lomba Hadiahnya biasa, berarti kan produksi dan lain-lain biaya dibiayain. mau laku nggak laku, ya kita tenang bukan uang kita. Loh, jadi dulu mau bena. udah uang sendiri. laku nggak laku ditanggung sendiri. Kalau nggak laku kan sedih banget, karena emang tujuan kita pure berkarya. Iya. makanya kita serela itu mengeluarkan uang. Jadi ya, ini mudah-mudahan memotivasi dan mungkin memberikan <laughs> ya, agak lawan arus barangkali, ya itu ada risiko-risiko juga, yang mudah-mudahan niat baik ini cepat sama Allah dimudahkan, ya. Amin. Amin. Dan, dan, dan, yang intinya mah berharapnya yang utama adalah ada karya-karya Indonesia tuh yang lebih fresh, gitu ya. Jangan, itu aja yang diomongin, gitu. Banyak yang bisa diomong, dibicarakan di dalam karya musik itu, lagu-lagu terutama yang dikonsumsi secara populer, ya. Yang dipopsi masyarakat banyak, ayo menyuarakan banyak hal dengan cara yang atur gitu. Intinya, itulah. Siapa tahu kita punya kekuatan justru dengan kesantunan itu. Mesti kita mendunia, kan iya, karena dunia akhirat. Amin, mm, amin. <laughs> amin. Dan jadi yakin musik atau kebudayaan kebudayaan Indonesia punya jalurnya sendiri untuk diakui dunia, iya. Dan itu enggak. Gak sesulit, bukan meremehkan, cuman ke saking kekuatan budaya kita itu kuat. Mm -hmm. Gak, gak, kalau bedain dengan misalnya kita bawain musik pop yang terbiasa orang luar dengar. Mm -hmm. Itu kan saingannya lebih berat. Mm -hmm. Kalau kebudayaan, ini yang kita punya. Ini warisan kita. Mm -hmm. Ini yeah. kekuatan kita. Kenapa malu untuk kita explore keluar? Mm -hmm. Mudah-mudahan ya generasi berikutnya ini uh, juga siapapun lah yang punya fun. Pupuk -pupu, nah ya, yang punya kebijakannya bisa betul-betul melihat industri kreatif, termasuk dalamnya musik, industri musik ini sebagai senjata untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. Jadi, selama ini kan kita mensejahterakan orang banyak negara, orang <laughs> orang. <laughs> banyak negara ya. iya, <laughs> karena kita aja ada di pasar, gitu. padahal dalam posisi ini seni industri kreatif kita itu uh, bahan Bisa nah iya jadi bahan-bahan berkualitas kalau bikin makanan tuh kalau saya belanja sayur gitu mau dapat bahan berkualitas ke Indonesia lah gitu hmm. orang udah menjadi kaya karena cuma ngomongin bahannya Indonesia itu udah jadi uh, luar biasa iya. di luar gitu nah kenapa nggak kita jual uh, bukan lagi bahan yang mereka cari sini mereka beli tapi kita udah kemaskan gitu ya apa yang jadi kekayaan budaya kita kita sudah kemaskan so kalau mau di apa dikonsumsi di banyak negara dengan tujuan membahagiakan dan sejahterakan bangsa Indonesia sesimpelnya, kalau jadi dari kesimpulan kata-kata ibu tadi kita sebagai orang Indonesia punya kekuatan nasi padang tapi jangan kita jualan di luar negeri itu steak atau burger ya kita kalah, padahal kita punya kekuatan nasi padang yang dihargai duluan sama dunia dengan mereka datang ke sini, kita kan makan itu kenapa kita berlomba-lomba untuk jadi yang seperti mereka kalau kita punya jati diri sendiri si ini mantap, baru kepikiran tadi maksudnya seru sih, kebudayaan seru dan jadi juga beberapa benar concern karena jaki ...dapat masukan-masukan terus dari setiap narasumber bahwa, Jack, kalau misalnya bukan generasi kamu... ...atau generasi-generasi selanjutnya ini yang bikin arsipin semua kebudayaan atau industri kreatif ini lama-kelamaan... -lama, lama ...bakal tergerus jaman atau yang nggak bisa bertahan bisa hilang. Makanya kalau bisa, kita yang ngerti media, kita sama-sama yuk bikin arsip-arsip Entah kayak misalnya asing. kayak dokumenter atau apa itu, apapun itu, apa mm. yang kita bisa, kita bikin gitu. Mm. Karena itu, jarang yang sadar tentang arsip itu penting. Mm. Sebenarnya, mm. Uh, ya, iya sih, kalau misalnya kita ngejar uang, sebenarnya ini bakal, bakal jadi sesuatu yang mahal, itu 10 tahun atau 20 tahun ke depan. Mm. Tapi da, jadi lebih baik kita menyelamatkan, ada dulu deh, usah mikirin itu menguntungkan atau... Mm. Maka... Kita tadi kan kita bisa belajar dari sejarah untuk memperbaiki diri. Yes. Nah, di mana sejarah itu? Oh iya, masuk arsip itu. bener Dan kalau misalnya kalau katakan Kang Anda bahwa melihat sejarah itu bukan untuk melihat masa lalu aja. Tapi sejarah bisa mengajarkan kita Untuk memprediksi masa depan Wah keren Pantes kuliahnya banyak <laughs> Kalau kan S1 aja 10 tahun <laughs> Makasih banyak Ibu Udah diterima sama -sama. di sini Dan semoga dengan Ibu sebagai Tim riset dan kita di media Semoga kedepannya bakal ada proyek-proyek Bareng lagi Semoga kita bisa kerjasama Dan sama-sama Kita Mengembangkan ya, kita ngomongnya hidang, mengembangkan hidang. budaya kita. Bukan hidang. hanya keroncong, tapi mengembangkan budaya kita. Bukan hidang. hanya melestarikan, sedih juga kalau Ia, cuma ada di museum. Iya, ya, pokoknya jiwanya ibu Zaki, sehat amin, itu yang harus terus berusia. bisa berbagi Zaki, Zaki, Zaki, Zaki, Zaki,